Baik teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Rasulullah Nabi Muhammad berjumpa lagi dengan saya Langsadi di sini di Alkom Jaya teman-teman. Uh, Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah taala. Oke okay. uh, di depan saya ini sudah ada sensor suhu sekaligus sensor kelembapan. Ini disebut juga humidity ya seperti itu dan apa uh, sensor ini? Tipenya uh, tipenya atau namanya DHT11? Banyak macamnya ya, seperti itu bentuknya mungil seperti ini, kecil seperti ini, dan ada tiga kaki, teman-teman. Ya. Oke, okay. ini bisa membaca sekaligus uh, suhu dan kelembapan seperti itu. Ini kecil sekali, teman-teman. ya cuma seukuran satu senti kok satu kali satu setengah senti ya ini di belakang ada semacam plat caplat biasa sih kayaknya ini dan ini tidak ada IC tidak ada apa-apa ya cuma segini saja gitu saya tidak apa belum bongkar dalamannya seperti apa dalamannya ini uh, yang jelas ini keluarannya satu teman teman ya Out saja dan yang unik di sini, teman-teman ya, sambil melihat di data sheetnya ya, yang unik di sini adalah uh, ini walaupun keluarannya satu jalur seperti ini, ini nanti data yang dihasilkan bisa dua data. Yang pertama adalah data suhu, yang kedua adalah data kelembapan seperti itu. Nah ini teman-teman uh, bisa cari sendirilah kenapa kok bisa begitu. Nah ini apa dan seperti apa dalamannya? mudah-mudahan tidak rusak ya, ini hebat menurut saya ya. Ini harganya cukup murah teman-teman. Hati-hati ya kalau ingin melihat dalamannya ya, seperti ini. Jangan sampai merusak ya. Oke. Okay. Dalamannya seperti ini teman-teman Oke ya Oke Nah ini Semacam plat ya Oh ada IC nya teman-teman Di dalam ya Di belakang ada IC nya Jadi Keluaran yang di sini ini Sudah pulsa atau sinyal Seperti itu Ya ini aslinya keluarannya ada dua sih seperti itu jadi dijadikan satu uh, serial mungkinnya seperti itu dan ini dalamannya seperti ini itu. saya tidak akan membuka lebih lebar dari ini khawatir patah ya seperti itu eman juga begitu ya teman kalau ingin tahu dalamannya le lebihnya seperti apa ya bisa beli sendirilah seperti itu ini semacam plat ya oke okay. Saya akan tutup ini kembali ya, ya ini kalau di MCU ya, rangkanya seperti di samping itu eh, teman-teman bisa nyoba ini di program begitu untuk menampilkan eh, dua variabel suhu dan kelembapan seperti itu dan lewatnya itu lewat ADC cuma karena di sini di sini kami akan ngetes secara Analog seperti itu Atau manual tanpa Tanpa ADC Semacamnya Oke okay, Seperti ini teman teman ya Oke okay, kami akan nyoba Ini Supply nya adalah lima uh, volt terus sebagai uh, apa indikator suhunya kami menggunakan solder ini teman-teman ya kami akan melihat nilai tegangannya saja kalau untuk pemrogramannya insya Allah, nanti ya ditunggu saja insyaallah seperti itu oke okay. kita akan masukkan langsung ke sini cari kabel dulu teman-teman ya yang ini yang positif oh yang, yang ground ya mana ground ini groundnya ya ground mudah-mudahan lancar ya atau masukkan ke sini bisa ya sebentar ya kita akan cek dulu bagian sini mana yang positif mana yang negatif oke okay, mohon maaf bejanya ini agak berantakan teman-teman kita cek dulu ini oh, kok jadikan begini <tuk> yang mana sebelah mana yang positif dan negatif yang 5 volt lalu kita di situ. Cari dulu Oke okay, Ketemu ya Yang bagian sini ya Yang positif dan negatif Yang ini Susah ya Menghalangi kamera nanti Ya Yang sebelah sini ya Yang sebelah sini positif Ini negatif Oke okay. Kita langsung tancap saja teman-teman. Ya. Di sini yang hijau yang positif, yang negatifnya yang ungu. Dan ini sayangnya tidak ada indikator di sini ya bahwa ini sedang berfungsi seperti itu. Oke. Okay. Di outputnya, eh, saya akan nyoba outputnya pakai ini ya, Pakai ini outputnya ya Saya akan mengukur tegangannya saja outputnya teman-teman orang -teman. ya, mudah kelihatan ya. ya Kelihatan ya Cabut dulu ini Outputnya di tengah sini Saya begini kan teman-teman ya Dan groundnya saya ambilkan di Sebelah sini Ini groundnya ya saya ambilkan sebelah sini Oke teman-teman bisa lihat di sini Kita tancapkan dulu Oke Apakah ada pergerakan tegangan di sini atau tidak ada, atau teman, teman bisa lihat ya. Ini kondisi tanpa saya uh, berikan uh, sentuhan apa-apa seperti itu ya. Ini uji cobanya secara analog seperti itu. Oh, tegangannya naik ya. Saya tiup dulu ya, uh, karena ini kelembapan ya, siapa tahu bisa mendeteksi. <seks> Apa sesuatu yang ada di mulut saya? <tuh> <tuh> Oke, okay. ya. ya. pakai ini, pakai ini coba karena suhu ya. Ini solder, ini sudah, sudah ini ya, sudah nyala seperti itu. Ini tidak ada reaksi, teman-teman. Sama sekali tidak ada reaksi, atau kurang peka, atau gimana. Sinyalnya kecil, teman-teman, ya. Sinyalnya kecil, itu tertingginya ini kan 200 mili volt. Ada pergerakan, tapi kecil sekali. Kalau suhunya, saya ini dekatkan, ya. Ya, kisarannya hanya segitu karena ini mungkin karena sudah digital teman-teman ya. Dan ini ditampilkan secara analog Jadi mungkin nggak nyambungnya di sini ya, seperti itu Nah itu tapi tapi ada perubahan kok itu 50 rata-rata 50 sampai 70 mili volt ya, 0, sekian volt lah begitu Indah nyampe satu volt. Ini solder panas ya teman-teman ya. Jadi ini e, lebih tepatnya berupa pulsa ya seperti itu. Jadi pulsa-pulsa e, digital seperti itu. gelombangnya sinyalnya gelombang kotak biasanya seperti itu dan ini seharusnya di di uji coba menggunakan ini ya menggunakan osiloskop osiloskopnya uh, ada sih osiloskopnya cuma kayaknya masih berantakan nah ini osiloskop cuma masih berantakan sih ya mungkin di di pertemuan berikutnya ya osodoskopnya baru bisa dipakai ya ini sudah lama osodoskop ini Oke okay, teman-teman ya jadi kalau nguji kesimpulannya ya ada tetap ada kesimpulan teman-teman kalau kita nguji sensor ini karena ini keluarannya sudah digital jadi, uh, ngujinya harus pakai, ini ya, pakai, entar, entar, entar, ya, walaupun yang mini-mini ya, jadi gelombangnya bisa kelihatan. Jadi, kalau pakai yang uh, tegangannya saja begini, tidak, tidak kelihatan ya, seperti itu. Kan di sini pun tidak kelihatan. Jadi bisa pakai ini teman-teman ya Bisa pakai Apa namanya Osiloskop atau langsung ke Mikrocontrollernya seperti itu Oke okay, teman-teman bisa ngambil kesimpulan dari video ini Semoga yang sedikit ini uh, bermanfaat dunia harap teman-teman Insyaallah video tentang ini Tentang sensor ini akan kami lanjutkan di pemrogramannya seperti itu. Insya Allah ya. nggak janji juga seperti itu. Oke terima kasih kami hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.